Oke okay guys kembali lagi di gameplay Risto Cyber Gunplay Legend. Kita mengenakan hero Cybernya. Oke okay, sekarang kita sudah lebih lama dan kita mau ciduk. Kita mau ciduk melalui NT kadang-kadang. Oke okay, mantap. Nice nice. Oke okay, kita coba coba ke juga Kena double sama kopol. Oke okay, double kill kita. Oke okay, kita lagi pantau-pantau kita ambil tartel dulu ya Oke okay, kita pakai nice Oke okay, kita membersihkan X-ray okay, kita ulti Oh gangernya Mati Sekali ulti tewas ya coy Gue troll kelihatan lawan untuk jatuh jotos hmm. Hmm. nice dapat Laila sepertinya lilat kena mental nih oke okay, kita coba pantai juga si Laila ini mumpunya mereka itu tidak ada tank jadi kita buat mereka kena mental tak oh tak usah nice wow deh lewas ente kadang-kadang ente kadang-kadang Oke, kita coba pantau juga sih. Lain-lain, ya. kita buat. Lain-lain ini, kita mental coy. Kita kill lagi dalam duet. Oke, mantap. Moskow, lu udah kayak bantu banget Oke, kita coba ambil lord. Nice, kita coba kill. Oh, ternyata tewas sekali. Ulti langsung tewas, Eh, ada Matrix kita selamat oh terima kasih coy kita coba lihat ada popol yang mau push pakai jarak ayo gaskan gaskan Mas Maha kita ulti langsung tewas okay, kita coba pantau di sini ada layar-layar orang turut oh nice metik romawi gini wak wak oh <laughs> Kelihatannya lawan metik Romawi guys. metik Romawi. Kita coba ulti. Oke okay, nice. Tewas. Kejar. Okay. Gas. Gas Gaskan. Nice. Tewas coy. Dan kita coba mau lihat si Laila ya. Kita ulti dia. Oh, tewas. Badrix ini. Ayo Masko gaskan mantap. Oke, okay, mantap. Ah, oh, kita tewas ini, coy. Oke, okay, thank you. Kita coba membersihkan XP gimana kalian ah ada ah cloudnya tewas wah kita ikut tewas ini coy ayo gaskan aja oke okay. pasti sabernya spam ulti ha iya memang benar spam ulti tadi coy <S natale> sahabat <savior> bang mental aman ya oke kita coba ambil lord oh kabur kau nice ayo gaskan gaskan Ah, tewas kita. Ada won si Claudi. Wah, won, won. Uh, ternyata bisa coy. Ternyata tewas dia. Oke. <tang> Ah ada popol ini tewas. Nice. Popol tewas coy. Oke okay, gaskan gaskan gaskan. En aja bro NN. Ayo kita en. En aja bro n Oke okay. ah tewas kita langsung turut. Oh thank you kita selamat. Ayo en. Mantap. Oke okay, teman-teman yang suka gameplay Rise Saber bisa di like, comment, and subscribe. Oke, okay, salam satu gaming. Bye.